Aja subscribe ya guys, ditonton baik. Nah, apa? Nonton subscribe Gun. Subscribe <coughs> ya, you. awas ya subscribe. Action. bos. Wah, bingung, bingung. Kat, kurang ya. Action. Faizal, suaraan ditinggiin lagi ya. Yo, yo, ya, oh i, oh, oh, oh, yo, yo, yo, yo. yo, yo. yo berarti segi ganti yang kita singgintung satu kelas. Roll, action. Oh, berarti Roll and Aksiannya. Lapuh nih. Pak James, Harus bayar promosi. Ya, roll. Ya dong bos, bayar bos. and action. Iya lah bos, kudu bayar bos nonton dulang sal apa aneh? Ay, iya lah. Kore, waktu itu aneh Eh. Rasanya mau kan ikonon? iyalah lah, mancing film bocah klo pak mau bayar lah. Rasanku nunggu sih ngomong faisal. <laughs> iya, udah nggak apa-apa kamu bocah. Faisal kasih. kat tahan tahan tahan gendong gendong gendong gendong gendong, gendong. terus gendong iya digendong Dibakakan, di lah apa nih buang sampah sembarangan kon siap ya dibanting ya lah apa nih buang sampah sembarangan kon gendong, bocok gitu ya siap dibanting abis itu kamu yang ngel ngelirik ke ke belakang well uh, action lah apa nih buang sampah sembarangan kon gendong, bocok Cut Tahan tahan tahan Roll Roll Action Jangan gitu, tahan aja. Bos, ini Action. iya, yeah, siap. Uh, and action. Cut. Action. cut roll oh, eh siap semua sisi ini ini ampun-ampunan dia roll and action roll and action nah terus Lenteng akan Gawat, kita harus mengatur strategi, Sal. gawat, Sal. Sini. gawat, Sal. Kamu? Gawat, Sal. Gawat, Sal. Ulang-ulang, ulang-ulang. ulang-ulang, roll action. Gawat, Sal. Budinya mengatur strategi, kan. Ya. Ada eh, oh. gurunya cepit tanga ajerinin kini. Kat, kat, kat. Aksion. Gawat, Sal. Go ekspresinya mana? Siap ya? Roll and Roll and action. Tuh, gawat Sal kita guru nih aja bertang aja nih kini ya kan, bos. Cut. Abis itu gak gimmicker. Roll and action. Gak mikir Cut. Roll and roll and action. Maaf, otak Anda tidak bisa digunakan untuk berpikir karena perut dalam keadaan kosong. Habis itu. Ya, siap, ya, ya. Roll and action. Maaf, otak Anda tidak bisa digunakan untuk berpikir karena perut dalam keadaan kosong. Ham. Amuk lah apa Nur bisa meker Action. lah apa mikir ya, ya, kuan. Ya, ya, nah, ya. Action. Iya, Bos. bos obon, kita <laughs> Cian. Stop! Iki garis luar sekolah. Kamu lewat sini. Mancing wilayah pusimam. Kat. Ulang-ulang Aja Aja subscribe ya, nonton. Subscribe gitu. ya guys. Baik. Ya. Baik. Apa nih nonton udah subscribe pun kita gitu ya? Roll and action. di subscribe ya guys. Roll. Subscribe ya, guys. Roll guys. Siap ya. Roll and action. subscribe guys ya. oh, Guys. Guys. Oh, guys, oh, guys, oh, ya. guys. Guys. Oh, guys. Action. <laughs> Ayo ngadik som pas itunya berdiri ya. Begini aja. Camera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jangan itu dulu. Tart, roll and apa tadi? Enggak, kemarinnya di majuin kau ya. Enggak. Enggak ntar lah. Enggak sih. Lagunya ramai. Insyaallah. Tad, ada adan kodok kodok ya roll and ya roll roll and roll roll roll and ctrl and action baiklah anak-anak ini adalah salah satu contoh berlaku anak politik yang tidak baik jangan dulu ya cut kan sama Faisal bikin ulah lagi cut kita dulu and action kok di kelas kayaknya ramai banget ya Faisal sama Ya udah dilihat sih Nggak apa-apa Action Wah oh, di kelas kayaknya rame banget ya Jangan-jangan Faisal sama Ilham lagi berulah Cut <tongan> troll and action <tongan> Lur hati-hati lur Amnaf sekolah untuk bergerak sama Terus kita nikut kudu apa gak kak? Ini tuh Cut pulang action action Ada enggak cairannya kelihatan kayak ya? kelihatan kaya. ya, Kecil apa? Enggak jelas. Wong darinya enggak kelihatan. Roll and action. Oke, ya. Melompat aja, lanjut aja iya kembatan gak apa-apa biar masuk biar masuk sini audionya siap roll tangannya tangan-tangan jangan kayak gitu roll and action goblok kamu ketawa. Jangan, ketawa jangan ketawa gitu apa aneh Nggak ada ekspresi Jadi jangan-jangan yaudah jangan, siap ya ya dari prit woi bocah merinki gaget turun di lapangan gitu. siap ya yuk siap roll and action cut <susur> <susur> <susur> Kamera roll and action Ya, siap? kamera. Ya, siap, siap! Action. Roll, action. Eh, lompat, habis itu untuk langsung hip lo. Sembaran lo tunggu anor, mundur-mundur dia. Roll and siap roll and action jump cut cut cut cut, cut, cut, cut.